Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Dari ini saya mau perjalanan ke Pekalongan guys ini saya telah saya mau habis guys tapi saya udah masuk ke SPBU SPBU itu semua gak ada solar gimana ini guys kalau punya coba ini saya masuk di pinggir lagi, ada di mobilan, guys. Siapa tahu ada, guys. Ya, gimana lagi, guys? Kalau nggak ada pantauan, ini, ini nggak bisa sampai tujuan. Sampai-sampai di di Magelang, itu solar itu habis terus ya guys, gak tahu karena kenapa, karena pengirimannya dikurain atau gimana capek tiap hari cari solar rusak pom sini masuk. Cara masuk gak ada salah masuk gak ada baik guys, ini mau masuk ke SPBU jadi mas mudah-mudahan ada guys Ini ada guys Oh aduh Sial guys nggak ada guys Udah 2 ACBU enggak ada solar guys Ini gimana ini Padahal sebab udah nipis guys saya masuk ke SPBU yang ketiga kalinya guys mana aja enggak gitu loh ya mudah-mudahan ada guys coba aja masuk guys Maaf ya, tadi yang pertama gak aku ambil videonya Karena kesak-kesak berangkatnya guys gimana guys? Gak ketiga kalinya guys Jadi tempatnya di tempat distribusi kalian sih ya guys, tapi semua terus masuk kan? Nah, distribusinya itu lima ribu. Kalau buat tipe-tipe itu merasa beratannya. Ya udah lanjut guys, kami jalan-jalan, jalan terus, juga sama masuk Gue sepatut jangan gue, perjalanan jauh guys ya berdoa guys mudah-mudahan dapat lagi saya mau masuk di SPB lagi guys. Tapi aja dong, atau tidak itu saya nggak tahu karena belum masuk. datang mudah-mudahan ada selar ini nampak ya. ini guys Itu Alhamdulillah, guys 200. kano. Sik, saya kita korekannya, kita Kamu di depan lagi, di depan lakit. <laughs> Dadah! <Lala. laughs> Besar yang mau lihat tau. Wih, saat lagi. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah guys, hari ini saya dapat celana di SPBU Magelang guys, tepatnya di Canglong. Alhamdulillah nih, udah dapat tuh? Caranya yang melayani juga ramah, diajak ngobrol, Ya gitu dulu guys, jangan lupa guys, like, comment, subscribe. Salam kehadiran